Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan umumnya dilakukan sekali seumur hidup Pernikahan harus dilakukan dengan serius tanpa main-main apalagi hanya dilakukan untuk meningkatkan ketenaran atau alasan lainnya Eh tetapi ada beberapa artis Indonesia yang mempunyai pernikahan yang singkat dan akhirnya memilih pisah di tengah badai rumah tangga kira-kira apa alasannya ya penasaran bukan Yang pertama ada Risti Tiger dan sword Collin yang membangun pernikahan mereka selama 4 bulan. Sebelumnya Risti Tiger telah gagal dalam pernikahannya bersama Rifki Balwin. Risti menggugat cerai Stuart setelah mengalami percekcokan yang tidak bisa didamaikan. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai satu putra bernama Arkana Rafif Bishari yang lahir pada tahun 2016. Penyanyi dangdut kelahiran 1990 itu pernah menikah dengan Henry Baskoro Hendarso atau biasa dikenal Enji, pada tahun 2013 silam bertahan selama 20 hari. Kabar yang beredar Ayu berseteru dengan orang tua suaminya saat tengah hamil besar. Setelah melahirkan pada Desember 2013, Ayu menggugat cerai Inji. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak perempuan. tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya pedangdut Rizky D.A. telah bercerai dari mantan istrinya Nadia Mustika Rizky dan Nadia telah menikah untuk kedua kalinya pada 19 Juli 2021 Usai Rizky menjatuhkan talak pada Agustus 2020. Rizky melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama Bandung pada November 2021 lalu. Alasan mereka berpisah karena sudah tidak merasa kecocokan antara mereka. Pernikahan itu bertahan selama 17 bulan. Jika Waode pernah membina rumah tangga dengan Fajri Fauzi pada 11 Mei 2016. Pernikahan itu mengejutkan netizen di bulan ketiga Cika mengaku tidak merasa cocok dengan suaminya. Ia menggugat cerai Fajri ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada 3 Maret 2017. Salah satu faktor pemicu mereka berpisah adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Fajri. Pernikahan bertahan selama 10 bulan. Nurina Permata Putri atau biasa dikenal dengan Rina Nose. Pernah membangun rumah tangga dengan lelaki bernama Rituan pada Desember 2012 di Bali. Namun pernikahan mereka hanya bertahan selama tujuh bulan. Pada Juli 2013 mereka resmi bercerai. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya.